chotovu, hmm. ini ini rasanya, enggak mm ya? Beli soto aku di sini boleh-boleh. Nanti aku ke situ, ini soto guys. Siapa sih yang nggak tahu? Soto ada yang showan, Kentawan Kalau yang kecil, 50 cm ya, 10 Sekarang lagi digoreng dulu banget ya. Jadi untuk yang besar itu 60 ente Ini tepatnya punya masih di ini ya. Lagi digoreng. hari minggu rame banget guys Ya. Oh, okay. oh, hmm, aku ya, habis oke, oke, hmm. Salah satu makanan yang terkenal juga di Thailand. Hari Minggu. Anak banget deh. Tarang cipta, kue baju. Ini juga udah beli aksesoris. Ini cari penak. Kita mau nyobain foto-foto Halo guys Jadi ini cow Tofu Tahu Busuk ya Artinya tahu busuk ala Taiwan Tapi itu cuma hanya istilah ya Tahu busuk padahal mah taunya ya seger baru goreng juga Nah jadi seperti ini Tahunya udah dipotong-potong Ada juga yang ukurannya gede Ini ada sambelnya Ini kol Ada wortel ini rasanya ada asemnya ya asem-asem gitu seger tuh ada cabenya ini banyak loh satu mangkok besar ini 60 NT kurang lebih 30.000 ribu ya hmm. kita cobain hmm.